Selamat siang, teman-teman. Siang, Ci. Siang, Ci. Siang, teman-teman semua. Hari ini kita mau quiz besar persiapannya. Sebetulnya kalau secara jam, dia di-start setting jamnya itu jam 1. Jadi 30 menit sekarang tuh 12.30 sampai jam 1. Kita briefing dulu, kemudian baca panduannya dulu bareng-bareng supaya nanti ketika quiz besar bisa lancar, terus nanti tanggal 2 teman-teman UAS juga bisa lancar. ya Kita buka dulu kelasnya dalam doa, ya mari kita berdoa. Puan Yesus terima kasih buat hari ini, kami boleh berkumpul di Zoom Meeting ini untuk persiapan kuis besar kami dan juga UAS kami di minggu depan, biar kalian memberkati kami, menolong kami agar apa yang sudah kami pelajari selama satu semester bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat kami gunakan untuk menjawab soal-soal dalam kuis besar dan UAS kami. Terima kasih Tuhan Yesus, halia, amin. Ya, Yuk kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Boleh bantu teman-teman nyalakan kameranya dulu. Senyum ya, ini pertemuan kelas terakhir. Lihat ke kamera semuanya. 3, 2, 1. Apakah sudah pada baca panduannya di CLS? Memang baru diupload di kemarin, karena waktu Senin saya nggak bisa akses sama sekali ya teman-teman. Nah ini di CLS kita pertemuan 15, ada file ini teman-teman, panduan namanya. Nanti teman-teman kalau misalkan saya kecepatan atau teman-teman ingin baca ulang, boleh cek di file panduan. Kalau hari ini yang berkaitan dengan kode, kan ada kode ya untuk masuk ke ujiannya. Untuk tryout-nya, itu saya tulis di materi pertemuan 15 karena baru dapat kode untuk yang quiz besar hari ini. Nanti pada saat wise juga sama saya akan tuliskan kodenya. Kemudian panduannya sih tetap sama dengan yang ini. Kalau sampai saya nggak upload di ini ya di pertemuan 16 maka teman-teman panduannya itu mengacu pada panduan yang ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti boleh cek lagi ini file panduannya. Kemudian ini file kode untuk Kuis besar hari ini, tryout, dan juga untuk minggu depan. Kalau minggu depan UAS nanti kodenya baru lagi, bukan kode yang sama. Belum dapat saya nya ya. Terus, nah kodenya itu seperti ini teman-teman. Kalau dibuka file PDF yang paling atas, ini ada kode, kode XM, teman-teman. Ini nanti boleh dicek ya. Kemudian jadwalnya. Secara sistem tertulis dari pukul 13 sampai pukul 17. Tapi kelas kita itu kan cuma setengah jam, 30 menit briefing. Kemudian nanti teman-teman jalan seperti waktu ujian, itu durasinya 120 menit. Jadi secara kuisnya, secara ujiannya nanti UAS-nya teman-teman akan selesai di jam 3. Kalau sampai nanti ada apa-apa, kita tuh dikasih spare waktu sampai kurang lebih kalau yang hari ini tuh sampai jam 5. Tapi mohon untuk tidak menggunakan waktu itu. Jadi jangan, jangan, ah santai aja lah, masih sampai jam 5, nggak kayak gitu ya. Jadi tetap teman-teman gunakan jadwal kuliah sampai jam 3. Kemudian nanti kalau ada ditanya kode universitas, kita tuh 30.10. Dan link untuk ujiannya itu yang ini. Jadi ini yang teman-teman perlu perhatikan. Terutama jadwal sih. Mereka kasih spare waktu seperti ini tuh kalau sampai ada apa-apa, ada error, ngulang. Nah, masih, kita masih punya spare waktu karena... Begitu udah nyampe ke waktunya, kita benar-benar nggak ada perpanjangan waktu lagi, itu nutup aja udah, kita udah nggak bisa kerjain. Seperti itu. Jadi teman-teman perhatikan ya waktunya. Nah yang harus kita baca bareng-bareng, ini adalah panduan. Panduan yang ini. Yang filenya di bawahnya ya. Yuk kita sama-sama perhatikan dulu ya panduannya. Kebetulan di sini nggak ada yang jadwal WIB WIT-nya beda, jadi semuanya WIB. Kalau misal sampai ada yang beda harus diubah dulu jam laptopnya ke WIB, ya ke WIB. Jadi kalau ada perbedaan waktu sejam dua jam, tolong waktunya disamakan dengan WIB. Oke, kita mulai ya teman-teman. Lihat panduan untuk ujian onlinenya. Ya udah bisa mulai sih. Ya sip Ini boleh juga ya Cik? Boleh boleh Salim Nanti kan saya minta reportnya dari Pak Sandy Nilainya Tapi Salim tolong jangan lupa di screenshot ya Buat pegangan juga Ya boleh Terima kasih Salim Terima kasih, Yang lain ada yang kesulitan lagi Buat akses Saya saya ketinggalan Cik panduannya ada di chat Kalau butuh linknya langsung ada di chat Ju, ketinggalan. Oh. Ya? Uh, saya udah masuk ini, saya udah masuk yang link dari The PowerPoint. Admin. Ya. Terus mau oh, share screen boleh aja.